Nah, nah. selamat aku ke pertunjukan terbaik di seluruh dunia Oke okay, Guys Hai eh. Ayo kita band seber seember sebar sebat sebar sebar Semuanya kita ewek, semuanya uhuh. bakar semangatku dan aku akan menguasai pertarungan. Bakar semangatku, dan kita akan menggunakan kali ini kita menggunakan monyet lagi, monyet top. Eh, tahu lo, eh, fakultas. Angela kan Angela Uranus telah modal. Oke, okay, kita main monyet kembali. Aku berharap mereka lebih kuat dari aku, aku berharap mereka lebih kuat dari aku. Demi Change, change. Otot, Otot kawat kanyut besi. Cahaya hanya milik orang yang benar. Den guys Angela, Rue Rue guys Angela Ayo, bermain bersama. <tuh> <tuh> Ayo, mengentot bersama <tuh> ayo kita narik angkot Baru -baru. orang di orang uranus Hai anjing ngelawan alukar di gol tuh. alukar menentu, min. Oh Hai oh, enggak Gatot jadi tank Anjing oh, Cecilion eh Cecil. Cecil bakal C -C. bakal di gold jadi kabur-kabur. Welcome to Mobile Happy. The power of glory. Seperti biasa, kita putar, kita jilat, kita celupin, nyumput najukut, mulung limus. Tunjukkan aku, cangcut, yang sebenarnya Balendo gatot, balendo gatot, balendo gatot Rasakan ini Jangan pernah puas berada di Tidak akan pernah mati Aku Aku tidak suka gatot Permainannya sangat baik Mari kita burung bangbung Farming sampai tolol Oke. Rasakan ini. Rasakan ini. Halo, Kadot. Disini GS mengamuk ya guys ya Sang Eternya tadi ya. stun di best Dia modul nah ya, kan Pak Wito masih mulung limus sedangkan GS masih tetap farming farming guys sampai tolong di sini gatot etek etek etek etek etek gatot etek etek etek etek etek etek etek kita lawan gatot kita lawan gatot gatot gatot gatot gatot gatot ayo gatot Baywan lo gatot ayo monyet nih bos ya gatot kabutnya guys ternyata gatotnya si di sini kita jebolin dulu turretnya guys gatotnya hanya sekedar gatot ternyata oh killing spirit dari seorang gs guys gs di sini mengamuk sudah mendapatkan killing spiring dan gatot pun datang kembali dengan bobolodognya kita baledog. kita baledog gatot dicicil cicil kita cicil cicil gatotnya kayak mio di Adira. jangan lupakan minion Oke, kita pulang dahulu dikarenakan mana kita habis Nanti kita disodomi oleh Gatot. Kita samperin lagi Gatotnya, guys. Di sini rokok kita murag. Wish, Pak Pakuyutto sudah double kill. Oh, Ternyata Chang Edi Sodok, oleh seorang kecil lion di sana, ter Tersodok. Etek, etek, etek, etek. Oke, okay, permainan yang sangat baik di sini. Gatot nyamper ke ternyata ingin maut ngasih-ngasih emot. Emot-emot haram jada ternyata kabur ayo gas gs gs lebat gs asup guys atau anjing ah ternyata gs tidak asup dan monyet pun jadi nebe di sini Ki ternyata ternyata Cecilion masih punya flicker digebuk oleh Gatot canggengnya pun dikroyok GS dibuburak di sini Pak Pito disodok oleh seorang Alu ya guys ya kita sampai Kendoi Ayo masuk masuk masuk canggih masuk canggih masuk kita robohin towernya oke okay, awas Johnson Johnson Johnson Johnson Johnson Johnson menubruk, kita pulang etek lor etek lor lor naga jadi oke okay, sabar sabar sabar kita jadi botline sabar sabar Formasi masih kosong satu kosong di sini Gatot masih sange sabar the power of execute 10 detik mantap guys di sini menggila oke kita etek saja kita etek Oh ternyata Pak Kuyuto balas dendam. alunya tertumbang begitu saja, tigrilnya tersodok. Kita pusuret, Pak Kuy itu ternyata harus modal seorang Uranus. Disini Di sini kita farming dulu guys. Baru kita mau Seorang Hero harus membeli N. Oh, dilajada. Oke, ayo, ayo, Bayuwan, ayo, ayo, ayo Gatot, ayo ah, Gatotnya kabur lagi guys. Kita ikut war sekarang, udah bisa, ayo. Awas, awas Johnson. Aduh, guys, pahei, bunuh, Ternyata di situ sesiun harus mati. Mana alukar, alukar, mana alukar? Kita ke sini. Oke, guys, canggai, gas, canggai, gas. Cang, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, gas, Di sini Uranusnya sojago, kita bunuh, bunuh, bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh Kita ternyata kita yang terbunuh oleh seorang Uranus Hero tanpa kaki Si haram jadah atau eh anak tuh anjing GS digocek Aduh Turet Aing tuh Ditinggal tuan tejebol Biden aja bawa ke ngele, ngele ngele ngele ngele Orang lornya, tak tahan, tahan ya orang Lord. Oke, di sini moony sini dengan lornnya bertarung sendirian, guys. Datang seorang GS. Mari kita ngepush lagi. Oke, Gatotnya masih berani. Gatotnya masih berani. Ternyata di sini kita ambil bab dulu, guys. Biar lebih oke ya, guys ya. Biar monyetnya menjadi babi kita ambil bab. Udah <tuk> di pau ini. Perkosa, perkosa, Gatot, perkosa perkosa Gatot kita gak perlu minion minion tinggal lu nih gandong kita gandong minion guys haha kurang mundur-mundur orang ngepos mundur-mundur mundur mundur orang Gatot-gatot, Pak ae totop ae nying buburak tolong oranus Aduh motor pantas lebih gara-gara enggak break Gatot payahan uranusnya payahan awas oh, kecil takna coba Shut down. mantap unstoppable Bawakan bawa ke dia ping mundur ke dia ping ping mid ping aduh, aduh aduh aduh bisa sorangan mung ya. bagian memiliki kemampuan double Setiap kesalahan adalah sebuah pelajaran. Jangan tanda bisa nahan monur monur monur, was gatot, petek sok, petek, petek, gatot gatot gatot gatot Anding, gatot, anjing nah. gatot tak, monur monur mau pas monur dia, yes, jangan munur munur yuk jarahnya pak bagian armor? Oh, keren keren ya. Butternut. lepaskan ya lorna lepaskan. lepaskan lepas mundur mundur mundur mundur tahan di lor duit seru aja kurang bisa nahan lor kalem cok pahen luar nusa tiduk mantap tahan mid orang nahan lor Johnson, kamu kan Johnson? Halo, halo, gas, Aduh, Johnson. Jangan ulti. Beng menur Beng. Mantunnya. Oh, coba oh, Ah, mau kuat, bye, bye, bye diam kesalahan adalah semua sampai di bisa bisa, bisa, bisa. Hai, Johnson Johnson serangan aduh, hai mundur mundur, ulang lunak masuk kuat, canggih mundur canggih mundur, hai oh, guys, diincar yes, guys mundur. kecil yes, mah yes. <tuk> <tuk> nah, mantap, Kasi, oh, mantap. Sok bisa bisa dipen bisa dipergi. Bye turret. jawa hiji. ulah maju. tank ulah maju. <tuk> Nah voilà. berangkatnya ke Uranus Uranus mah retreat. Wah cacingnya cacing cacing cacing. Munur murun, murun, dang, cancut, munur munur cang cangcut munur cangcut. Minian minian minian. Ayo mal maka item itu nih. Orang dari tukang. Kita radian Aduh, aing mau bisa, loh. Ini comeback di comeback gara-gara Cecilion, Cecilion tai dan coklat. Oh, aku